Hello everyone, welcome back on my watch YouTube channel, still with me Tio, dan kali ini gua akan membahas salah satu brand dari USA, ya? Nah, ini dia, Fossil. Kok Fossil? Iya, gue pengen bahas ini karena jarang dibahas kan, tapi... Kali ini yang akan gua bahas adalah seri ME 1172 atau ME 1172. Ini adalah salah satu fosil dengan nickname Twist. Kenapa dia disebut Twist dan kenapa dia ada sedikit seperti parts otomatis? Nah, ini yang bakal gua bahas jadi jam tangan ini memiliki parts yang seperti otomatik tapi memiliki uh, akurasi seperti jam baterai jadi ini memang tetap bekerja kalau dia muter ada rotornya juga ini sebetulnya kayak detik yang di disini sub-dialnya muter ini juga tapi sebetulnya dia nggak berpengaruh sama sekali sama pergerakan movementnya jadi movementnya ini pure dijalankan oleh baterai atau quartz makanya di sini sendiri twist ada jelasannya ya this design looks like an automatic jadi terlihat seperti automatic not actual automatic tapi memiliki akurasi dari jam tangan quartz atau battery jadi ini hanya sebagai hiasan aja biar kelihatannya canggih mechanical tapi quartz kayak gitu jadi kalau seandainya ada yang lain uh, ada penjelasan bahwa fosil twist ini merupakan mechanical quartz atau punya dua movement or else nah, kalian berarti udah misled ya, udah di blasphemy ya. Kalau untuk sebenarnya ini benar-benar purely quartz spesifikasi dari fosil ME-1172 ini adalah mechanical twist ya jadi secara official disebutnya seperti itu dan untuk water resistance nya dia kurang lebih uh, di 50 meter nah untuk case nya ini terbuat dari stainless steel case terus untuk glass material nya terbuat dari mineral crystal. Nah untuk casebacknya segini ini screw caseback ya. Nah untuk diameternya sendiri ini kurang lebih lumayan besar ada di 50mm. Dan untuk uh, ketebalannya ini lumayan gak terlalu tebal kurang lebih ada di 13mm aja. Nah untuk dialnya sendiri ini adalah open heart dan untuk uh, dial jamnya dial jamnya di sini ada di sisi kanan atau di sisi angka 3 ya. buckle sendiri ini buckle ya, strap ini buckle. Untuk strapnya sendiri leather ya. Leather dengan genuine leather size 24 mm dengan quick release. Nah untuk harga sendiri kalian bisa merogoh kocek kurang lebih di kisaran 2278 atau di sekitaran 2,3an di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com juga Gede aktualnya kira-kira seberapa sih 50mm? Nah ini akan gue coba di list gua yang kurang lebih lingkarnya cuma 14,4 Hmm. lumayan gede Kenapa mau bilang gede karena lektulaknya tulaknya udah melewati batas lembar pergelangan tangan aku Nah, berarti yang cocok pakai twist ini kira-kira kalau untuk dari segi ideal pergelangan tangan lingkar berapa? Ya kurang lebih 16 atau 17 lingkar. 16 ke atas kurang lebih yang memiliki lingkar 16 cm ke atas itu cocok. Oke, jadi buat kalian yang baru tahu atau mungkin yang selama ini udah punya tapi belum tahu banyak fosil tipe twist. Ya, atau yang di family twist ini sebetulnya movementnya purely murni quartz ya, eh, bagian yang seperti mechanical atau yang bagian automaticnya, ini kalau secara umum kalian sebut ya, itu sebetulnya hanya untuk looks aja ya, hanya untuk hiasan aja, jadi ini sebetulnya hanya untuk hiasan aja, tapi untuk penggerak utamanya melalui battery nah buat kalian kalian yang udah ada rencana meminang eh, twist ini, aku aku harap uh, ini bisa membantu buat kalian ya untuk memutuskan entah kalian memang suka bentuknya atau mungkin perlu movementnya atau gimana Nah itu kita serahin ke kalian tapi ini aku sharing ke kalian aja Oke okay, everyone jangan lupa subscribe terus eh uh, kalau buat yang baru tahu dan kalian merasa channel ini membantu kalian kalian subscribe juga like comment kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komen. Terus jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak tinggalan info-info terbaru dari kita. Apalagi kalau seandainya kita mau kasih surprise-surprise ke kalian. Oke everyone buat yang mau hunting silahkan langsung ke website kita di jamtangan.com atau melalui via aplikasi kita di jamtangan.com Happy hunting and happy shopping. See you on the next video. Bye.